silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Baik sebelum ke pembahasannya, di sini saya meminta dukungan ataupun support kepada seorang sahabat untuk mendukung channel kita yang lainnya yang tertera di bawah ini dan linknya akan saya sediakan di kolom deskripsi. Mari kita sama-sama bangun channelnya agar lebih maju. Dan di sini juga saya informasikan bahwasanya ramalan ini bersifat umum tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu rasa cocok dengan ramalan ini, silakan status di channel ini dan jika kamu rasa kurang cocok silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda di sini kita akan membahas tentang kesehatan keuangan karir pekerjaan hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang Taurus di bulan September tahun 2020 untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Taurus di bulan September tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Taurus di bulan September tahun 2020 Selanjutnya, kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Taurus di bulan September tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Taurus di bulan September tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Taurus di bulan September tahun 2020. Pertama, support energi dalam kategori kesehatan.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 untuk kesehatan seorang taurus adalah 3 of Swords ataupun tiga pedang secara umum, 3 of Swords itu diartikan perasaan sakit dan terluka perasaan sakit yang dialami, perasaan sakit batin yang dialami ataupun sesuatu yang sangat menyakitkan dialami sehingga menampak negatif kepada kesehatannya jadi disini menggambarkan untuk kesehatan seorang taurus di bulan September tahun 2020 ia sedang mengalami penurunan itu dikarenakan ia mendapatkan suatu rasa sakit yang diberikan oleh seorang pasangan ataupun dapat dikategorikan mendapatkan pengkhianatan dari seseorang yang ia percayai di dalam kehidupan tidak tertutup kemungkinan sahabat karib ataupun pasangannya dan untuk support energi yang dapatkannya adalah Page of Secara umumnya Page of itu diartikan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun dan di sini menggambarkan seorang Taurus mendapatkan kesehatan yang menurun, di mana ia mendapatkan rasa sakit ataupun kecewa dari seseorang yang dipercayai tidak tertutup kemungkinan dari pasangan. Dan di sini seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun, ataupun anak Taurus sendiri, memberikan dukungan kepada Taurus agar bangkit lagi dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita kartu keuangan seorang Taurus dan kartunya adalah five of pentacle ataupun lima koin Secara umum five of pentacle itu diartikan suatu perubahan perlu dilakukan untuk mendapatkan keuangan dan di sini juga bisa dikategorikan sering membantu seseorang namun di dalam satu sisi ia masih kewalahan untuk dirinya sendiri dan tidak jarang ia akan menguras tabungan demi membantu seseorang. Jadi di sini menggambarkan keuangan seorang Taurus di bulan September tahun 2020 perlu melakukan suatu perubahan dimana seorang Taurus harus mengontrol lebih bagus lagi keuangannya, dan di satu sisi seorang Taurus perlu melakukan suatu usaha ataupun suatu perubahan usaha untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Taurus akan suka berbagi kepada orang yang membutuhkan, meskipun ia akan merauk tabungannya. Dan di sini Taurus lakukan secara ikhlas. Dan untuk support energinya adalah Page of Cup Secara umumnya, page of cup itu diartikan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun. dan di sini menggambarkan keuangan seorang Taurus perlu melakukan perubahan ataupun mengkontrol kembali keuangannya, di mana ia mendapatkan dukungan serta support dari seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun, tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri. Selanjutnya, kita ke dan pekerjaan Taurus, dan kartunya adalah 2 of one, ataupun 2 tongkat. Secara umum, tuapan itu diartikan bersifat memilih dua tindakan, satu lakukan dan satu tinggalkan. Dan di sini juga bisa dikategorikan seorang Taurus mendapatkan dua pekerjaan yang sangat bagus di bulan September tahun 2020. Dan disinilah bisa kita kategorikan kali pekerjaan seorang Taurus di bulan September itu di dalam kondisi meningkat, di mana seorang Taurus mendapatkan tawaran pekerjaan yang sangat bagus yang dapat menunjang keuangan serta kehidupannya.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 karena pekerjaan seorang taurus dalam kategori meningkat, di mana ia mendapatkan dua pekerjaan yang sangat menunjang keuangannya, dan di satu sisi seorang taurus ingin membuka usaha sampingan, di mana ia mendapatkan dukungan dari seorang saudara dan mendapatkan dukungan dari sahabat-sahabat taurus sendiri. Selanjutnya kita kartu hubungan asmara seorang taurus dan kartunya adalah two of Cups ataupun dua piala. Secara umumnya two of Cups itu diartikan bertemu pasangan dan memiliki komitmen. Dan di sini digambarkan kepada seorang Taurus sendiri. Seorang Taurus sudah memiliki suatu pasangan dan memiliki komitmen untuk hidup bersama. Dan di sini juga digambarkan kepada seorang Taurus yang sedang single, ia akan mendapatkan dan menentukan pasangannya, serta melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Dan jika ini digambarkan kepada seseorang yang sudah mendapatkan pasangan. Di sini digambarkan kebahagiaan akan ia dapatkan bersama seorang dan komitmen untuk menata masa depan yang lebih bagus lagi mereka lakukan di bulan September tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Kenaik of Pentacle Secara umumnya, Kenaik of Pentacle itu diartikan seseorang yang usianya di bawah, 30 tahun. Dan di sini menggambarkan seorang Taurus akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen bersama pasangan, yang didukung oleh seseorang sahabat yang usianya di bawah 30 tahun. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah demon. Secara umumnya demon itu diartikan hal-hal yang menjadi kemungkinan, kemungkinan yang dapat terjadi ataupun hal-hal yang akan terjadi di dalam kehidupan ataupun bisa dikategorikan Kemungkinan yang akan ia dapatkan kenyataannya di bulan September tahun 2020. Jadi di sini jika kartu demun kita gabungkan dengan kesehatan seorang Taurus di sini menggambarkan, kesehatannya sedang menurun di bulan September itu dikarenakan ia mendapatkan rasa sakit dan kecewa, dimana seseorang telah mengkhianatinya. Dan di sini seseorang anak akan mendukung Taurus agar bangkit dan memperbaiki kesehatannya di bulan September tahun 2020. Dan demun di sini menggambarkan, Kemungkinan yang didapatkan oleh seorang Taurus di dalam kategori kesehatan adalah seorang Taurus akan berhasil bangkit dan menata kehidupannya serta menata kesehatannya lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020. Dan jika kartu demun kita gabungkan dengan kartu keuangan Taurus. Di sini menggambarkan keuangannya perlu melakukan perubahan agar lebih bagus lagi dan menunjang keuangannya lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Taurus Suka membantu orang meskipun harus merauk tabungannya secara ikhlas dan di sini seorang anak memberikan support dan dukungan serta doa kepada Taurus agar keuangannya lebih bagus lagi dan demun sini menggambarkan Kemungkinan yang akan terjadi adalah atas doa anak ataupun atas usaha yang dilakukan oleh seorang Taurus dengan membantu seseorang akan menunjak keuangannya lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020 dan jika kartu demun kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan taurus di sini menggambarkan seorang taurus mendapatkan pekerjaan yang banyak ataupun dua tawaran pekerjaan yang besar di bulan September yang dapat menunjang keuangan kehidupannya lebih layak lagi dan lebih bagus lagi dan di sini seorang pasangan akan mendukung seorang taurus untuk kategori karir dan pekerjaan dan di sini juga bisa digambarkan sahabat ataupun saudara serta saudari seorang taurus mendukungnya secara penuh untuk mendapatkan kehidupan serta karyu dan pekerjaan yang lebih meningkat. Dan Demun di sini menggambarkan, kemungkinan yang akan didapatkan oleh seorang Taurus di dalam kategori karir dan pekerjaan adalah suatu kesuksesan besar, yang akan ia dapatkan di bulan September tahun 2020. Dan jika kartu Demun kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara, Taurus di sini menggambarkan, Taurus akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen bersama pasangan, di mana tindakan itu didukung penuh oleh seseorang yang usianya di bawah. 30 tahun tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat taurus sendiri dan demun di sini menggambarkan seorang taurus yang single akan memiliki komitmen dan menuju ke jenjang yang lebih serius bersama pasangan dan seorang taurus yang sudah memiliki pasangan akan memiliki komitmen bersama seorang pasangan untuk menata masa depan yang lebih bagus lagi di dalam kategori hubungan asmara di mana asmara mereka akan semakin bagus lagi dengan dukungan orang yang di bawah 30 tahun dan kemungkinan yang akan terjadi mereka akan mendapatkan kebahagiaan di bulan September tahun 2020 di dalam kategori hubungan asmara. Dan di sini juga bisa kita simpulkan bahwasanya hal-hal yang menjadi kemungkinan ataupun hal-hal yang mensupport serta mendukung seorang Taurus di dalam kategori kehidupan di bulan September tidak lain dan tidak bukan adalah dari keluarga serta sahabat-sahabat Taurus sendiri. Di sini menggambarkan seorang Taurus akan mendapatkan dua dukungan dari seorang anak. Dan di sini menggambarkan dua dukungan dari sahabat merupakan suatu kebaikan ataupun suatu jalan hidup yang sangat bagus untuk Taurus di bulan September tahun 2020. Dan untuk angka keberuntungan seorang Taurus adalah 3, 35, 52, 22, dan 27. Baik, mungkin cukup sekian saya tentang ramalan Taurus di bulan September. Semoga bermanfaat.